Manisnya foto prewedding Stefan William dan Celine Evangelista, liputan 6.com, Jakarta, hanya tinggal menghitung hari. Stefan William dan Celine Evangelista akan naik pelaminan. Segala persiapan pun sudah matang dijalani pasangan ini, termasuk foto prewedding, seperti foto prewedding pada umumnya. Celine Evangelista dan Stefan William juga terlihat begitu romantis. Jelas terlihat keintiman mereka sebagai pasangan yang tengah dimabuk asmara. Aku ingin berada dalam hidupmu. Di sisa hidupku, begitu keterangan yang tertulis di salah satu foto yang diunggah akun studio foto at Malibu 62 Studio. Stefan William dan Celine Evangelista terlihat beberapa kali mengganti pose foto mereka. Kemesraan yang diperlihatkan seolah ingin menunjukkan pada dunia betapa besar cinta mereka pada satu sama lain. Kita semua tahu, mereka yang ditakdirkan untuk kita, akan kembali ke pelukan kita, tulis akun yang sama di foto yang berbeda, sayangnya. Masih banyak orang yang memberikan respon negatif tentang rencana pernikahan Stefan William dan Celine Evangelista ini. Bahkan tak sedikit yang menduga Celine kini sudah berbadan dua. Dulu bilangnya kan mau nikah karena hamil duluan ya, digituin. Jadinya akhirnya kita bilang saja, iya deh memang maunya hamil, ungkap Celine Evangelista baru-baru ini. Apalagi hubungan asmara mereka kemarin muncul dengan sambutan negatif masyarakat jika tak ada aral melintang. Stefan William dan Celine Evangelista akan menikah pada 10 November 2016 besok di Bali. Nikah tinggal hitungan hari. Stefan William masih syuting. Setelah lama merajut kasih, akhirnya Stefan William bakal melepas masa lajangnya, seperti diketahui. Stefan William akan menikah dengan Celine Evangelista pada 10 November 2016. Meski tanggal pernikahan yang ditetapkan semakin dekat, namun Stefan William masih aktif menjalani syuting sinetron. Ia belum juga meminta waktu untuk libur dan mempersiapkan pernikahannya dengan Celine Evangelista. Menurut Akbar Bakti, sutradara sinetron yang dimainkan oleh Stefan William dan Celine Evangelista. Permintaan izin libur syuting baru dilakukan mantan pacar Natasha Wilona di hari pernikahan dan satu hari setelah menikah. Dia izin tanggal 10 dan 11 November ujar Akbar Bakti melalui sambungan telepon di Jakarta, Senin, tanggal 7 bulan 11 tahun 2016. Akbar Bakti mengaku senang dengan kabar gembira dari Stefan William dan Celine Evangelista yang berencana untuk menikah, sebab meski sedang mempersiapkan pernikahan. Stefan William dan Selin Evangelista disebut profesional dalam menjalankan peran dan pekerjaan di sinetron. Akhir-akhir ini dia memang agak sibuk, tapi syuting sih tetap normal. Akbar Bakti menjelaskan, Ibunda Selin Evangelista tak tahu anaknya mau menikah Ibunda Selin Evangelista. Mengaku kaget begitu mendekar kabar pernikahan putri sulungnya itu, saat dihubungi Senin, tanggal 7 bulan 11 tahun 2016, pagi, Nurul mengungkapkan kekecewaannya. Saya enggak tahu sama sekali tentang hal itu, pernikahan, tulis Vincentiano Nurul via WhatsApp, kepada liputan 6.com, lebih jauh. Ibu lima anak ini mengungkapkan tak ada satupun orang atau kerabat yang memberitahu soal rencana pernikahan putri sulungnya dengan Stefan William. Saya sempat tanya-tanya soal perkembangan Selin ke beberapa orang, tapi ya enggak ada yang kasih tahu kalau soal ini. Pernikahan, Vincentia Nurul menambahkan. Nama Nurul memang sempat mengemuka saat kabar tentang pernikahan sejenis yang dilakukan Celine Evangelista dengan Bacil. Dua bulan lalu, Nurul membenarkan anak yang melangsungkan pernikahan di Las Vegas. Pertengahan tahun 2015, Liputan 6.com pun menerima sebuah dokumen yang diyakini sebagai sertifikat pernikahan tersebut. Hubungan Selin dan ibunda diakui Selin sudah tak harmonis sejak dirinya masih remaja di kesempatan terpisah. Vincentia Nurul pun sering kali mengungkapkan kekecewaannya pada putri sulungnya itu. Saya hanya mau Selin jujur pada hidupnya sendiri, kata Vincentia Nurul saat mengomentari kabar pernikahan lesbian Selin dan juga hubungan asmaranya dengan Stefan William. Selin Evangelista sedang disorot karena hubungan asmaranya dengan Stefan William, padahal publik kadung tahu Stefan sudah menjalin cinta dengan Natasha Wilona. Lawan mainnya di sebuah sinetron drama di stasiun televisi tetangga. Wajarlah jika kemudian Selin dituding sebagai perebut kekasih orang. Sementara itu, Kabar rencana pernikahan pekan ini disampaikan oleh pihak Selin Evangelista. Akhir pekan lalu, Stefan dan Selin akan melangsungkan upacara pernikahan di Bali, Kamis, tanggal 10 bulan 11 tahun 2016. Di tempat yang sama, rencananya juga bakal digelar resepsi untuk undangan terbatas. Awalnya, disebut-sebut pasangan kekasih ini akan menjalani pemberkatan pernikahan di Manado, Kampung Halaman Ibunda Stefan. Namun, entah mengapa, akhirnya baik upacara maupun resepsi sama-sama digelar di Pulau Dewata, Kamis ini, jika tak ada aral melintang. Selin Evangelista menikah karena hamil anak Stefan William. Celine Evangelista dan Stefan William akan menikah dalam waktu dekat ini di Bali. Rencananya keduanya akan menikah tepat di hari pahlawan pada 10 November 2016 mendatang. Namun ada prasangka negatif yang muncul karena kabar ini. Beredar kabar bahwa pernikahan ini terjadi lantaran Selin Evangelista tengah berbadan 2. Terlebih belum lama ini keduanya sempat menyambangi dokter kandungan saat ditanya langsung kabar tersebut. Ini jawaban Selin Evangelista, saya maunya hamil tapi belum dikasih, memang belum hamil, ujar Selin Evangelista saat dihubungi via telepon, Sabtu, tanggal 5 bulan 11 tahun 2016. Kemarin ke dokter kandungan mau cek kanker payudara, serviks, vaksinasi, pap smear, copgin. Jadi di situ nggak periksa hamil saja, sambung Selin. Buat Selin Evangelista, ia tak mau ambil pusing menanggapi kabar hamil duluan sebelum menikah. Yang penting saat ini ia tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Stefan William.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 Dirinya ingin segera hamil dan mengandung anak dari Stefan William, ia memang kepengen hamil, karena kita sudah mau nikah, ujar Celine Evangelista. 6. Sensasi Celine Evangelista Isu lesbian sampai hamil, nama Celine Evangelista mendadak menjadi buah bibir. Selin yang meniti kariernya sejak berusia 12 tahun itu melejit di industri hiburan sejak bermain dalam film bangku kosong. Selin juga terkenal dengan berbagai perannya dalam film televisi (FTV). Selain itu, Selin juga pernah menjadi model dan membintangi video klip Meteor Band. Namun bukan sepak terjang Selin di industri hiburan yang membuatnya jadi sorotan. Melainkan kabar miring mengenai Celine, mulai dari penyuka sesama jenis hingga disebut-sebut mengandung buah hatinya dengan Stefan William. Lalu, apa saja sih sensasi Celine Evangelista hingga membuatnya menempati posisi tersendiri di hati penggemar dan para pembenci? Celine Evangelista dikabarkan menikah dengan seorang wanita bernama Bachel di Amerika Serikat, 11 Juni 2015. Tentu saja, hal itu membuat publik heran. Isu miring itu beredar setelah sebuah foto Celine Evangelista dalam balutan busana pengantin terlihat menggandeng wanita berambut cepat sambil memegang buket bunga mawar. Selin dan wanita itu berdiri di hadapan pria yang tampak seperti pastor, namun kabar itu langsung dibantah keras oleh pihak Selin. Mereka menyebutkan berita pernikahan sesama jenis itu dibuat untuk menjatuhkan nama Selin Evangelista.